saya ada mak tuan, tuan mak saya mati baru sebulan baru sebulan dia selalu doa dia jumpa saya kalau jumpa, hari dia, aku tak larat dah mak saya kena dialisis kunci manis ada, buah pinggang ada jantung pun ada, macam-macam penyakit dia ada tapi dia jumpa siapa pun dia akan sebut kalau lah aku nak mati dia kata, aku nak mati hari Jumaat dia kata, saya kata mak awak dah sebut macam tu, hari Jumaat ni seksa kubak, tak ada orang yang mati hari Jumaat dia kata, dia dah sebut macam tu Tuan-tuan, baru ni saya menunaikan haji <coughs> Sampai saya bertolak ketika saya bertolak Mak saya masih sihat Dia kata, mak ni cik nak pergi ni Haji ni macam mana? Hampir dia tahu Mak nampak tak sihat ni Tak apa kan, eh. dia kata Hampir buat insya Allah mak sihat eh. Saya pegang tangan dia, cium pipi dia Tapi dalam hati saya kata, aku pergi ni mak aku tak dak dah Sebab nampak mak uzak sangat dah Saya pi tuan-tuan Sampai-sampai ketika hari wukuf saya berdoa sungguh-sungguh Ya Allah kalau kau nak mati mak aku mati bagi aku ada Ya Allah aku nak mandi jenazah mak aku aku nak semayang jenazah mak aku aku nak baca talqin dekat mak aku aku nak urus mak aku Ya Allah kau bagilah mak aku mati hari jumaat. saya doa sungguh-sungguh Alhamdulillah tuan-tuan ketika mana habis hukuf habis selesai haji saya telepon Mak Alhamdulillah hari doa mustajab. aku sihat kata Tuhan bagi sihat seminggu. Seminggu lepas hukum sihat, tuan-tuan, dia boleh bangkit, boleh jalan, boleh masuk, tuan-tuan. Lepas seminggu, saya duduk depan Kaabah ayah saya telefon, Khairi balik. Eh? Saya tak pada ayah, mak hang nazak dah. Duduk menanti hang. Duduk menanti hang balik ada kata. Saya bayang bawa jemaah, tuan-tuan, nak balik macam mana? Ayah tak boleh balik, ayah. Saya bawa jemaah. Dia kata hang baliklah, mak hang duk tunggu hang, ada kata. Tuan-tuan, apa nak buat? Saya duduk depan Kaabah. Ya Allah. Kalau mak aku nak mati, bagi mati depan aku. Malam ni aku nak balik. Saya ambil tiket balik, tuan-tuan. Sampai-sampai mak saya nazak, tuan-tuan, duduk ICU. Saya pi pegang tangan dia, cium tangan dia. Cium pipi dia. Bisik kat telinga dia. Mak khairi balik ni. Tiba-tiba dia buka mata. Dalam keadaan ICU. Laham balik dah, Alhamdulillah. Sonok saya, tuan-tuan. Dia tanya, mak, mak sedang hamilah, mak kari balik dah. Ni hari ni hari apa? Dia tanya. Hari ni, hari Rabu, dia kata Aku kalau mati hari Jumaat, berserana. Dia sebut. Dia kata, mak ni, ya Allah, nak minta sangat mati hari Jumaat. Tiba-tiba masuk hari Jumaat, tuan-tuan, Allah panjangkan umur. Doktor jumpa kami, mak ni boleh operate, tuan-tuan, jantungnya. Jadi kalau boleh bawa, bawa PIJN, tuan-tuan, hari Rabu sampai mak saya nak operate, tak boleh, tuan-tuan, kritikal. -tuan, kami tengok-tengok mak kami masa tu pergi sehat tuan-tuan. Sampai-sampai tuan-tuan pukul 10 doktor panggil semua. Doktor panggil, doktor kata, mak nafasnya telah berhenti. Mak dah tak ada. Tonton bayang tengok hari Rabu. Semua menangis tuan-tuan. Tiba-tiba lepas setengah jam buat CPR. Doktor datang semula. Mak masih bernafas. Kami pi kat mak tuan-tuan. Masa itulah paling sedap tuan-tuan dalam hidup saya. Bila saya cium tipi seorang ibu. Sebab tu tuan-tuan ada mak hargailah. Saya cium pipi dia. Saya kata, Ya Allah. Puatnya mak aku masih hidup. Saya cium mak. Jangan lupa mak. La ilah ilallah. Dia sebut la ilah ilallah. Tuan-tuan. Hari kami dia mula tak darat. Hari kami tuan-tuan teruk dah. Dia memang terlalu usul. Nampak sangat kritikal. Malam Jumaat tuan-tuan. Hari kami malam Jumaat. Doktor pagi. Doktor kata, kami tak boleh buat apa dah. Bila tak boleh nak buat apa-apa yang kita nak sebagai seorang anak. Ya Allah, kalau kau nak ambil mak, aku ambillah. Kalau mati itu baik baginya. Kalau kau nak panjang umur, panjanglah ya Allah. Kalau hidup itu baik baginya. Pukul 4.29, doktor panggil. Masuk dia kata semua. Mak dalam keadaan kritikal. Iyi tuan-tuan, tengok mak. Ajaq, La ilaha illallah dia tengok tonton memandang kemudian dia sebut dia angkat tangan dia ni kemudian meninggal dia mati 4:26 pagi pagi Jumaat seperti mana dia minta saya kata ya Allah mak aku minta mati hari Jumaat Allah tapi tonton tengok masa hidup dia macam mana ayah saya kata tak pernah miss tinggal surah al-kafi setiap hari Jumaat tak pernah miss untuk membaca suratul mul hari Jumaat tidak pernah tuan-tuan tinggal setiap malam Jumaat membaca suratul yasin mak hang dia kata duk dengan aku, tak pernah tinggal, balung tahjud saya nak tanya tuan-tuan apa bekal tuan-tuan nak mati henti tahjud pernah bangun tak Quran pernah baca tak dia selalu baca Quran tuan-tuan, dia mati hari Jumaat dia mati angkat jari lah ilaha ilallah dah habis tuan-tuan meninggal kami kata mak, dekat ayah-ayah kami nak mandi je nak sahamak Kemudian habis mayang subuh, diangkat datang dua orang ustazah. ni cerita sikit tuan-tuan. Ustazah ni kata, kami nak mandi jenazah makcik ni. Kami ada ramai tuan-tuan. Saya kata, makcik jangan mandi jenazah mak kami. Kami ada ramai. Kami nak mandi jenazah mak kami boleh tak? Dia kata, buatlah. Kami angkat mak kami dengan kasih sayang mak tuan-tuan. Ada 20 orang, ada cucu. Angkat, letak dia. Kemudian saya ambil ayah ustazah ni tengok aja. Saya juuri badan mak sambil doa. Ya Allah kau jadilah ayah yang gugur ke bawah ini. Seperti mana gugur dosa mak aku ya Allah. Ustazah tu tengok menangis tuan, -tuan. Kami sapu wajah mak. Ya Allah jadilah wajah mak kami berseri-seri. Dengan mandian ini ya Allah. Ustazah tu tengok menangis tuan, -tuan. Dah habis Ustazah tadi pergi jumpa ya saya. Pakcik ni siapa ramai-ramai ni mandi jenazah makcik ni. Pakcik ni kata, ayah saya kata, Ustazah inilah anak-anak dan cucu saya. Ustazah ni kata, saya 30 tahun dah mandi jenazah orang. Tak pernah tengok ada anak mandi jenazah macam ni. Bersyukurlah makcik ni dia ada anak dan cucu. Saya rasa puas hati tuan-tuan dapat mandi jenazah mak. Lepas saya ambil uduk, sah uduk di mukanya. Saya doa, kau jadi wajah mak aku dia berseri-seri. Seperti Aulia. jangan kau jadikan wajah mak aku, ya Allah. Seperti mana musuh-musuhmu. Ketika lepas ambil uduk, tuan-tuan, mulut dia terbuka, tiba-tiba nampak dengan jelas. Senyum saja wajah mak saya. Saya kata, ya Allah, aku nak mati macam mak aku. Aku nak mati macam mak aku. Mak aku mati ni macam mana? Dia ada bekal, bang? dia ada bekal bang. dia Quran tak pernah tinggal dia selalu puasa sunat dia selalu bagi serakah dan dia kata pula dekat adik saya kalau mak mati, hang tengok dalam almari tu ayah saya pun tak tahu duit tu hang wakaf lah untuk sekolah abang hang. habis tuan-tuan mak meninggal adik saya buka dalam almari tu tengok-tengok dalam almari tu dia simpan dalam hidup dia untuk wakaf 26 ribu tuan-tuan kami pun tak tahu semasa hidup Sebab tu berbekal lah Sebab Sebaik berbekal ialah takhwa kita Nak buat sunat buat sekarang bang Nak puasa buat sekarang Nak datang masjid sekarang bang Nak mengaji sekarang bang Kerana apa? Inilah bekal kita Jangan duk tangguh bang Paksa diri kita Bila mati dah tak ada semayang Bila mati dah tak ada baca Quran. Bila mati dah tak ada baca khutbah bang maka marilah kita berbekal insyaallah bekal kita akan memberikan kita seketenangan walaupun kita susah di dunia tapi kita akan senang di akhirat nanti